Halo guys, hari ini Eyang jalan-jalan ke Pantai Sekilak, Nongsa, Batam. Disebut juga ini seperti kampungnya adalah kampung batu besar ya. Di pinggir pantainya itu memang banyak batu dan batunya besar-besar seperti ini. Untuk menuju ke Pantai Sekilak, jika kita mengambil rute dari Bandara Hang Nadim, Batam, itu hanya berjarak lebih kurang 6 km saja. Keluar dari Bandara Hang Nadim ini, kita akan bertemu dengan Jalan Hang Tuah. Dari Jalan Hang Tuah kita belok ke Jalan Hang Kesturi, kita akan ketemu dengan Kampung Tua, Kampung Melayu, Kecamatan Nongsa Batam. Nah, berpatokan pada Tugu Kampung Tua ini melalui Jalan Desa, di kampung ini kita akan menuju ke Pantai Sekilak, yang berada di Kampung Besar, Kecamatan Nongsa Batam. Oke, mari kita lanjut perjalanan kita di perkampungan ini. Sepanjang jalan kampung menuju ke pantai ini kita akan disuguhi dengan pemandangan rumah-rumah penduduk yang dikelilingi pohon-pohon ya Ada pohon kelapa, ya, nyiur melambai seperti itu, ada juga tadi kita lihat tuh pohon pisang dan ada juga seperti pohon-pohon lain Dan inilah pantai sekilak yang kita cari ya, ini adalah gerbangnya, tidak ada tulisan pantai sekilak tapi hanya bertuliskan lima rupiah per orang. Ini tiket masuk pastinya ya. Sekarang kita sudah sampai di area pantai. Kita akan telusuri pantai ini ya. Tidak seperti pantai pada umumnya yang memiliki garis bibir pantai dengan pasir dan ombak yang berdeburan, ternyata di pantai Sikilak ini kita ketemu dengan sebuah bukit. Kita daki saja ya bukit ini sambil melihat pantai yang kita tinggalkan di bawah sana. Langsung saja terasa aroma keindahannya, guys. Nah sekarang kita sudah berada di atas bukit ya, di ketinggian. Di ketinggian ini kita bisa melihat air laut yang hijau kebiru-biruan. Sangat tenang di sana. Aduh, ini luar biasa, indah sekali. Alami, alami. Serius nih alami banget. Seperti ini ya, kita bisa melihat batu merah itu tersusun secara alami tanpa sentuhan tangan manusia. Ada juga batu yang berserakan di dalam laut sana. Wow Sekarang kita berjalan lagi ke arah sana ya. Kita akan ketemu dengan batu-batu besar yang menjorok ke laut. Nah itu dia. Kita sudah dekat dengan batu yang lebih besar dan dia memang benar-benar menjorok ke dalam laut ya. Seperti ini. Nah kita lihat ini. Ada, uh, ada rongga di tengahnya. Ada air laut yang masuk seperti itu. Dan dia itu menyerupai tanjung. Maka tempat ini disebut juga Tanjung Kedabang ya. Di sana kita lihat ada seorang yang sedang mancing. Dan layaknya desa pesisir pada umumnya, kelurahan batu besar ini memiliki garis pantai yang menawan dengan batu-batu merah yang menghiasi bibir tebing ini. Berserakan seperti itu kalau kita lihat dari sini. Sekarang kita coba melihat pemandangan pantai sekilak ini dari atas. Dengan memasang drone, ya, ini pasti sangat indah sekali, guys. Pastinya seperti itu, dan ternyata ini adalah kawasan terlarang untuk drone. Karena di atas pantai sekilak ini adalah tempat lalu-lalang pesawatnya, karena kita sangat berdekatan sekali dengan Bandara Hang Nadim. Jadi, kita dipaksa turun ini oleh pengawas bandara, dan kita harus turun. Ya, ini nggak sampai semenit, kita jadi di atas belum melihat apa-apa. Sekarang kita turun, turun. Oke lah, mari kita jalan lagi di sana. Terlihat puncak bukit ini. Mari kita naik ke Puncak Bukit, sambil menyusuri pinggir tebing ini, bukan menyusuri pinggir pantai guys, tapi menyusuri tebing pantai, karena memang mirip tebing kan? Di sana terlihat ada ayunan dan kita bisa duduk santai sambil memandang laut seperti itu. Sekarang kita naik saja, guys. Tidak ada tangga, yang manjat aja ya seperti ini dan sampai <laughs> Sampailah ke atas. Hari kita coba ayunannya. Ini untuk tiduran. Kalau untuk duduk seperti yang lakukan, kaki akan nabrak-nabrak pohon seperti ini, guys. Oke, kita jalan lagi ya. Ini kita lihat ada pohon beringin. Pohon beringin ini berada di puncak bukit, sekarang kita jalan ya melalui pinggirnya aja diantara akar-akar pepohonan ini Kita mau naik ke paling puncak, ini adalah tempat yang paling tinggi Ini hanya puncak, puncak pas Dari atas puncak bukit ini kita bisa memandang laut di bawah sana dan lihat itu di kejauhan sana ada yang membuat rumah di atas pohon itu ada rumah pohon guys tapi eh yang gak bisa manjat di bukit ini banyak ditumbuhi pohon-pohon dan kita bisa bersantai di bawahnya seraya memandang panorama laut yang terhampar luas meskipun dengan tempat duduk seadanya seperti ini guys semuanya view kita adalah view pantai semuanya view pantai mau dari sudut mana saja kita memandang adalah pantai dan wow indah sekali melihat lautan luas dari sela-sela pepohonan ini santai di sini pasti asik ya tapi Eng akan jalan-jalan aja keliling-keliling aja uh, menunjukkan tempat-tempat yang ini luar biasa ya eksotis <laughs> setelah melihat laut dari ketinggian bukit tadi tidak afdol rasanya kalau kita tidak melihat pantainya secara lebih dekat Lihatlah bebatuan di tebing ini, indah sekali ya, tersusun secara alami. Ada juga yang berserakan di dalam air laut dan kita coba turun, <tuk> coba turun. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu pantai ini sejauh mata memandang. Dan yang terlihat adalah keseimbangan yang hakiki antara hijaunya pohon dan birunya laut. Sungguh panorama yang sangat indah. Dan sekarang kita sudah berada di bawah ya, benar-benar sangat dekat dengan air laut ini. Tidak ada deburan ombak yang bergulung memecah ke tepi pantai, yang ada hanyalah deburan ombak yang sangat lembut menyentuh bebatuan seperti ini. Dan di sana, di kejauhan, juga terlihat batu besar menyembul di atas permukaan laut. Tapi keindahan ini agak sedikit terganggu ya, karena ada orang-orang yang meninggalkan jejak di sini. Harusnya kita patuh ya pada dulu sendiri ya. Untuk tidak membuang sampah di tempat-tempat seperti ini Supaya semua orang bisa menikmati keindahannya <laughs> Ya kan, ya kan, ya kan oh. <laughs> Oke okay lah, mari kita lihat pemandangan dari bawah ke atas Seperti ini, indah sekali ya Dan sekarang kita berjalan di antara batu karang yang kokoh Kata orang bijak, belajarlah dari batu karang di tepi pantai Tetap kokoh dan tegar meskipun selalu dihantam ombak Uh. Ah. <laughs> <Wuh. smart> Udah. Udah. prestasi nih prestasi nih bisa naik turun di bukit yang berbatuan ini satu sudut sudah tadi satu sudut dari pantai ini sudah sekarang kita melihat sisi lain dari pantai sekilak ini wow indah terlihat banyak kapal tanker di kejauhan sana apa pendapat Anda setelah melihat suasana di pantai sekilang ini? Dapat kita katakan bahwa pantai ini sangat natural, jauh dari polesan modern, tidak ada hotel maupun restoran di sini. Bayangkan saja kalau malam tiba di tempat sekeren ini dapat menyalakan api unggun sambil bermain musik atau bernyanyi, wow luar biasa. Kepada laut yang indah ini, terima kasih telah membuat kami merasa kecil, rendah hati, terinspirasi dan... Asin tentu saja. Itu kok ada tulisan di sana, Batu Besar itu nama kampungnya atau nama kecamatan Batu Besar? Nama kampungnya Nama kampungnya Batu Besar? Kalau Nongsa? Nongsa. Nah. Kecamatan. Oh, ke, ini kecamatan Nongsa ya? Kampungnya tuh kampung Batu Besar ya? Yeah. Uh, nama pantainya Sekilat? Yeah. Oke, okay, sip. Thank you. Orang sini, bukan? Uh, bukan, Bu. Orang besar kanak yang lain. Oh, sana tinggalnya. Oke, okay, oke. Okay. Okay, sip, sip, sip. Ini ada ikan ya? Ada ikan nggak? Ini Itu ya, yang ada pemancing tadi ya. Thank you ya. Eh, kalian kan kasih informasi tadi masuk YouTube aku nggak apa-apa ya? Sip ya? yang Putri Channel. Oke guys, demikian jalan-jalan suruh kita hari ini ke Pantai Sekilak yang ada di Batu Besar kecamatan Nongsa, Kota Batam. Terima kasih ya.